Jika sebuah energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang membuat kuat satu ramalan zodiak yang hokinya sangat bagus dan kebanjiran rezeki di bulan November tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. <tuh> Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Swords, ataupun dua pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces. Hokinya sangat bagus dan kebanjiran meski di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua kategori kehokian. Yang pertama, seorang Pisces akan mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Desember tahun 2021. Dan yang kedua, di sini seorang Pisces akan mendapatkan... Dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu membuat kehidupan keuangan lebih bagus lagi, serta di sini seorang physician akan menjalankan dua karir sekaligus yang dimana di sini mendoka kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk karakter support energinya adalah, naik of Cup Secara umumnya, naik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar pekerja sendiri, dan di sini menggambarkan kehokian yang didapatkan oleh seorang pekerja dalam satu pekerjaatan mendapatkan dua tawaran pekerjaan serta tidak tertutup kemungkinan menjalankan dua kartu sekaligus yang dimana sini selalu didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan, disupport oleh keluarga bisa sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician secara umumnya The Magician itu diartikan mampu melakukan hal apapun, mampu melakukan hal tersulit, mampu melakukan banyak hal sekaligus dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan studi yang pertama di disini menggambarkan Sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang mampu melakukan banyak pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini membuat pintu semakin terbuka, yang dimana juga di sini akan mendatangkan dua tawaran pekerjaan, menjalankan dua karir sekaligus, mendapatkan kohokian dalam kategori kesehatan, yang dimana sini selalu didukung di support, dimotivasi oleh keluarga bisnis sendiri, dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Nine of Swords ataupun 9 Pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini seorang Libra hokinya sangat bagus dan kebanciran rezeki di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan kehokian yang didapatkan oleh seorang Libra dalam kategori kesehatan karir keuangan serta hubungan asmara. Di sini digambarkan Kesehatan seorang Libra sangatlah meningkat di bulan Desember tahun 2021. Usaha yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan seorang Libra akan membuahkan hasil yang maksimal dan hasil yang memuaskan kepada dirinya sendiri yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan pekerjaan, job yang akan didapatkan oleh seorang Libra Tiada hentinya di bulan Desember tahun 2021 yang membuat perubahan hidup lebih bagus lagi, yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Libra akan mendapatkan seorang keturunan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana juga di sini dalam bentuk kategori rezeki dan untuk kartu support energinya adalah page of one, secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra akan mendapatkan kehokian rezeki di dalam kategori kesehatan hubungan asmara karir dan pekerjaan disini digambarkan kesehatan seorang libra sangat meningkat yang selalu didukung keluarga didoakan oleh seorang anak Di disini juga digambarkan usaha apapun pekerjaan apapun yang akan dilakukan oleh seorang libra akan mendatangkan income yang bagus kepada dirinya sendiri yang dimana juga didoakan oleh seorang anak dan di disini page of one melembangkan bahwasannya seorang libra akan mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2021 yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Libra mampu melakukan hal apapun melakukan hal tersulit bersabar dalam menunggu keturunan yang dimana di sini ia dapatkan di bulan desember tahun 2021 yang dalam bentuk ini adalah hoki dan keberuntungan serta kebanjiran rezeki yang ia dapatkan dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah three of Sword ataupun tiga pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak aris yang dimana di sini digambarkan sosok seorang aris akan mendapatkan kewokian yang sangat bagus dan kebanjiran rezeki di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan tiga tahunan pengertian sekaligus yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara akan menghilang di bulan Desember tahun 2021 yang dalam bentuk ini adalah kesadaran serta kehokian yang dimiliki oleh seorang Aris. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aris akan membuka usaha yang baru yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang dimana usaha tersebut akan berhasil dalam bentuk rezeki yang ia dapatkan di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah page open tangle. Secara umumnya page open tangle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Sosok Seorang Aris akan mendapatkan kehokian dalam kategori hubungan asmara yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak yang dimotivasi oleh seorang anak dan di sini seorang Aris juga akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang merupakan rezeki dari seorang anak, rezeki dari sebuah keluarga yang jatuh ke tangan Aris sendiri. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan usaha yang dilakukan, usaha yang dijalankan oleh seorang Aris akan membuahkan hasil yang maksimal yang selalu didoakan oleh keluarga Aris sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Sosok seorang Aris mampu sabar menjalani kehidupan yang dimana di sini akan mendapatkan kehokian serta kebanjiran meski di bulan Desember tahun 2021, yang dimana dalam bentuk rezeki ia dapatkan, yaitu usaha yang dibangun, usaha yang dilakukan akan berdampak positif dan menghasilkan keuangan yang meningkat kepada seorang Aris yang didukung didoakan oleh pasangan, didukung didoakan oleh keluarga serta anak Aris sendiri, dan di sini seorang Aris akan menyadari indikasi orang ketiga akan menghilang di bulan Desember tahun 2021, yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ace of Cup. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan kehokian dan kewanjar. Terus kini bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan ada beberapa prediksi. Yang pertama seorang Aquarius yang sedang single akan hoki yang dimana di sini akan mendapatkan pasangan. Dan memulai hubungan asmara yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 serta ingin melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana di sini pernikahan untuk mendapatkan keharmonisan kerukunan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan Seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Saya di sini tidak tertutup kemungkinan tawaran pekerjaan akan datang secara bergantian kepada seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021 yang mengubah kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cups.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 Di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan tawaran pekerjaan bergantian yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang yang lebih tua dari Aquarius dari orang sekitar yang membuat perubahan kehidupan keuangan lebih meningkat lagi serta di sini seorang Aquarius akan belajar dari seseorang yang berpengalaman untuk membuka sebuah usaha yang baru yang belum pernah ia lakukan yang mampu membuat kehidupan berubah keuangan meningkat finansial meningkat dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Sosok, -sosok orang, Aquarius merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani banyak hal sekaligus, banyak pekerjaan sekaligus yang dimana di sini. Seorang Aquarius mendapatkan kehokian dalam kategori hubungan asmara yaitu mendapatkan pasangan di bulan Desember tahun 2021, berlangkahkan kategori jenjang yang lebih serius yang selalu didukung, didoakan direstui oleh orang tua Aquarius serta orang tua pasangan Aquarius sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menjalankan banyak pekerjaan secara bergantian yang ia dapatkan dari orang-orang sekitar serta orang terdekat Aquarius sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan berhasil menjalani pekerjaan yang baru yang ia belajar dari orang yang lebih pengalaman yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of One untuk Zodiac yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius yang gimana di sini dikembangkan seorang Sagittarius hokinya sangat bagus dan keberuntungan rezeki di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan, seorang Sagittarius akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Di yang kedua, seorang Aquarius akan menjalankan usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang sangat mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menjalankan dua karir pekerjaan sekaligus yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kaktus support energinya adalah Page of Cup. Umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Sagittarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang baru yang dimana mana di sini mampu mendora keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi yang dimana mana di sini merupakan doa dari sebuah keluarga, doa dari seorang anak dan merupakan rezeki dari seorang anak. Dan di sini juga seorang Sagitarius akan membuka sebuah usaha yang baru yang dibantu oleh seorang anak yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus yang dibantu oleh seorang anak yang membuat keuangan semakin meningkat lagi dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang aquarius merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani dua pekerjaan sekaligus yang dibantu oleh seorang anak dibantu oleh keluarga yang mampu mendobrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang hokinya sangat bagus dan kewansirannya meski di bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama zodiak pisces yang kedua zodiak libra yang ketiga zodiak aries